raya kita disuguhi nasi merah mantap bener tuh. Aduh Ini salah satu contoh keramahan warga pedesaan selalu mengajak kita untuk berhenti sekedar minum-minum dan makan-makan. Aduh -makan. sauy repot. Isi jadi lapar. Wih satu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel orang Garut sebelance seperti biasa, kita keliling-keliling jalan-jalan untuk mencari kesejukan keindahan di perkampungan. Kali ini, saya berada di salah satu kampung di pedesaan, yang mana tampilan-tampilan perkampungan di sini masih alami, masih rumah-rumah tempo dulu. Tuh. Bisa kita lihat, masih pakai kayu juga bambu atau bilik. Uh, supaya <coughs> lebih jelas kita langsung jalan-jalan aja mudah-mudahan uh, memberi informasi yang sangat bermanfaat masih asri sejuk jangan lupa untuk disimak dan diikuti terus wah sahabat ada apa ini lodong nih. ini lodong untuk mengambil air nira atau air lahan dari pohon nira tapi yang punya tidak ada ini masih proses pengumpulan paling diambil biasanya ketika menjelang sore atau menjelang maghrib supaya air niranya penuh nah, untuk bahan gula merah mantaplah pokoknya air niranya sayang yang punya tidak ada jadi logor di secara rantainya enak. sahabat airnya masih jernih untuk keperluan sehari-hari ini mencuci eh, juga yang lain-lain mantap lah jadi jauh dari polusi polusi-polusi air terutama di aktivitas warga ketika habis panen dijemur padanya tuh ngepare nya yuk sekap atur nuhun Tuh, warganya ramah-ramah tuju kemarahnya sepi ini hasil dihasil tidak apa intinya itu tidak tebi mau capek nyanak noge kampung Ciguruwik, Desa Padahuri Kecamatan Banjarwangi Teman-teman talinya ada mau tali-tali mm -hmm. kanggo mau bengket-bengket pare ini dibongket ke tali itu pare gede ini ya. pare atau padi besar biasa dibongket seperti ini kan. jadi hasil dipakai tali yang tadi seperti ini jadi mempermudah untuk mengambil atau membawa kembali ke rumah apalagi ketika Menjemur padi datang hujan, langsung diambil cepat, gerak cepat. Air yang selalu digunakan di perkampungan ini masih jernih, jadi tidak perlu pakai saringan-saringan uh, lagi. Langsung dari pusatnya, itu dari sana. kampung seperti ini. Padahal ini jalan penghubung antara rumah warga dengan yang lain tuh. Jadi saya dari sana tuh tadi. udah di sana. Jadi muter sini. Cuman kondisi jalan seperti ini tuh. Tapi asik. Di seluruh, di seluruh. Mudah-mudahan tidak dijungkal. bentar lagi panen yang bawah udah beres panen yang tadi lagi dijemur kita lihat pemandangannya dari atas kayaknya mantap tuh lah sahabat. Sejuklah enakkan buat cuci mata. Kita lanjut jalan-jalannya, sahabat. Mudah-mudahan di sana di perkampungan ada aktivitas-aktivitas warga. Meskipun biasanya jam segini lagi pada di tempat kerjanya masing-masing. Seperti di sawah, kebun, ladang-ladang. Jadi agak sepi. Nah, kita sampai di perkampungan Kampung Biru. di Aktivitas warga sehari-hari, jadi habis panen langsung dijemur. Kampung Biru, Desa Padahuri, Kecamatan Banjarwangi. untuk beribadah warga di sini sahabat kondisinya seperti ini tapi tidak menyurutkan warga di sini untuk beribadah eh. loh sayang udah pada rusak tuh bocor bocor atau musola, musola langgar. Tuh, kondisi tempat beribadahnya sangat memprihatinkan, tapi meskipun begini. Tidak menyurutkan mereka untuk selalu beribadah Mendekatkan diri terhadap yang kuasa Masya Allah atau orang di sini uh, hobi moro kayaknya kalau balak ini aman aman aman aman aman aman <laughs> Ini salah satu perumahan atau rumah warga ya sudah modern uh, enakin ada burung peliharaan Oh, si adek, eh. dibuat atau ngambil padi, para ketan, ketannya. Ini nyalira ya, nyalira kagungan Oh, kagungan. mohon mohon. Ical, di calatan api dikonsumsi nyalira, di Ini biasa nama berada lumayan awis harga e, berapa ribu biasanya normal mahalnya sebarang 8 ribu berarti mining melaketan terus e, pamin uju saya ini hargananya omes herna atas BAS BAS 10 ribu paraya nama delapan ribu Menuju awis, kalian biasa nambah Lebaran, cokro, dan lumayan. Kayak <tuh> jadi musim-musim tertentu mahal. Nah, gitu namanya lagi usaha, urinya mahal hal yang murah. <tuh> yang Bapak kemana Bapak. Si Bapak kemana mana? Ah, ke mana? Asep, lu juga ke si Bapak? Ke Bandung? Asep. Ke Bandung. asep itu Eka tahun na Asep itu. Terang. Terang. Aisha digitu sok ke mana Ena Sep? Calik. Calik di Bumi itu. Oh itu lebih gitu kadang-kadang kadang-kadang soknya ya. main cingga cingga pada di sini loh nya papa siap ditampi sepnya, tuh mantap ya mas Baraya. Air teh hangat menghangatkan badan. disuruh putulah, ah, mantap. ah ditampi ak, ah. tampinya, ya kita disuguhi nasi merah, mantap bener, aduh. Ini salah satu contoh keramahan warga pedesaan. Selalu mengajak kita untuk berhenti sekedar minum-minum dan makan-makan. Harus -makan. sahui repot. Isi, jadi lapar. Wih, satu donut ketannya. Wes atake ngarerepot hatur katampi Bang di kantunnya. Assalamualaikum. Yus. Yus, alit ogen, Assalamualaikum. Yus, sekap, Aduh, mantap bener baraya. banyak air uh, melimpah, padi juga melimpah, perbukunya juga ada. Garut mungkin jalan-jalan di pedesaannya dicukupkan beberapa waktu sudah tidak memungkinkan. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.